Mungkin kita sudah bosan Sudah jenuh Diberi wasiat untuk bertakwa kepada Allah Jumat kemarin Wasiat itu disampaikan Jumat sebelumnya Wasiat itu juga diserukan kepada umat Islam Kenapa seperti itu? Ahibatifillah karena surga Allah hanya diperuntukkan orang-orang yang bertakwa kalau kita solat dari pagi sampai malam kita solat selama 60 tahun tapi tidak ada takwa di situ apa kata Allah inna ma yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rajula la yusalli salata sittina sanah." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Bayangkan. 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu salat. Satupun sholatnya tidak ada yang diterima Sia-sia dia sholat Tidak ada gunanya dia capek dan lelah Nah Tanpa ada takwa Ibadahmu sia-sia Yutimu rukuhahu wala yutimu sujudahu Ini orang Sujudnya sempurna Rukuhnya tidak Kadangkala -kadang rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Yang penting buat dia solat dalam bayangan dia pokoknya solat masuk surga. Kata siapa? Allah mengatakan Fawailul Musallim. Ada orang-orang solat yang masuk neraka. Aladinahum ansalati himsaun. Mereka solat tapi seenaknya Al-lazhinahum yura'un mereka salat. Tapi bukan untuk Allah Jalla Jalal Maka wasiat untuk bertakwa senantiasa disampaikan Bahkan Allah Jalla Jalalu Di surah Al-Imran Ayat 132 134 135 Allah mengatakan Wasari'u kalian bersegeralah jemaah. kalian berlomba-lombalah menuju kemana tiap hari kita melihat orang-orang keluar dari rumahnya naik motornya naik mobilnya mereka berlomba-lomba di jalanan tatkala ada lampu merah mereka berhenti tapi setelah itu kita melihat perlombaan Mereka sedang menuju ke mana, ke tempat kerjanya, ke sekolahnya, ke usahanya. Allah suruh kita berlomba-lomba menuju ampunan Allah Azza wa Jalla, segala fasilitas Allah berikan kepada kita, tapi kita tak pandai mensyukuri. Kuku yang ada di tangan kita belum kita syukuri bahkan mungkin kita lupa kalau kuku ini nikmat Allah Azza wa Jalla kita diperintahkan bersegera menuju ampunan Allah wa dan surga seperti apa surga itu? seperti rumah yang kau tempati, seperti warisan yang kau dapatkan seperti istana yang ada di Bogor seperti pulau Dewata pulau Bali di sana seperti itu subhanallah surga itu arduhas samawatu wal Luasnya seluas langit dan bumi ya, Kalau mau berlomba-lomba itu Jangan untuk rumah Jangan untuk mobil Jangan untuk jabatan Yang semuanya akan kau tinggalkan Luasnya seluas langit dan bumi Untuk siapa itu surga Pantaskah orang seperti kita masuk surga Pantaskah fulan masuk surga Kata Allah surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa engkau tahu kenapa wasiat takwa tak boleh berhenti karena tanpa takwa nggak ada nikmatnya kerja dan usaha Allah sebutkan di antara sifat orang-orang yang bertakwa seperti apa mereka mereka yang tidak terlalu peduli sama dunia ini buktinya apa Buat mereka bekerja, berusaha, tapi untuk bersodakun Mereka berinfak di jalan Allah Azza Wajalla Dalam kondisi suka dan duka Buat mereka harta di tangan bukan di hati Buat mereka bekerja keras mencari dunia untuk membangun akhiratnya dia tahu bahwa harta yang dia kumpulkan, rumah yang dia bangun, usaha yang dia bina, semua akan dia tinggalkan semuanya. Jemaah pernahkah engkau mengantarkan seorang ke dalam liang lahat? Orang kaya raya, mungkin dia seorang presiden, mungkin dia seorang gubernur, engkau letakkan dia di tanah. Adakah istrinya yang menemani? Adalah anak-anaknya yang menemani, siapa yang mau menemani? Antum bisa. anak-anak yang katanya sayang sama orang tuanya akan meninggalkan antum. Istri yang katanya setia hidup dan mati, antum mati mungkin dia kawin lagi. salah sepuasa. Maka tatkala manusia bertakwa ini, ya, aku berusaha bekerja di dunia, tapi aku ingin membangun istana di surga Allah Maka dia berinfak dalam kondisi suka dan duka. Wal al-ghayr Mau lihat orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang bisa menahan emosinya. Mengontrol amarahnya. Dia tidak melampiaskan emosinya untuk diri dia sendiri. Alhamdulillah, pernahkah kita disakiti? Pernahkah kita dilemparin batu tangan kita? Pernahkah kita dilemparin batu kaki kita sehingga berdarah-darah? Kalau pernah hantu makan marah, kadang-kala untuk masalah yang remeh, sama istri, sama anak, sama anak buah kita marah. Sedangkan penghuni surga, mereka orang yang bisa menahan emosinya, dia mampu melampiaskan emosinya. Suatu hari Rasulullah Alaihi Wasallam ditanya, "Ya Rasulullah..." berapa kali kita memaafkan pembantu pembantu yang dulu sebagian mereka adalah budak yang diperjualbelikan yang mungkin pembantu itu melakukan kesalahan dalam pekerjaannya memecahkan piring memecahkan gelas mungkin pakaian mahal yang kita beli di setrika sampai kosong oleh dia Mungkin mobil kita ketabrak, apa yang untuk lakukan? Marah. Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya berapa kali kita memaafkan pembantu tak kalah berbuat salah. Kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, "Pungfuanil Qadim fi kulli um." Sabina marah, maafkan pembantumu setiap hari tujuh puluh kali. Ahyudzifit. Datang seorang sahabat meminta wasiat kepada Nabi Alaihissalam. Ya Rasulullah, aku sini. Berikan wasiat buat aku wahai Rasul. Apa kata Nabi Alaihissalam? Satu kata. Latar kubal. Kamu jangan marah. Sahabat ini berfikir. Nasihat itu sangat pendek. Dia ingin nasihat yang lain. Farad dadami Roron, dia ulangi, Ausini, dan Nabi hanya mengatakan, 'Latar kamu jangan marah!' Selesai urusannya, latar mau surga?' Jangan marah, aja. jangan dipikir emosi itu tidak berbahaya buat kita diantara akar karakter buruk." adalah al -ghotoh. marah dia lupa kepada siapa dia marah kadang-kadang dia lupa dengan apa yang keluar dari mulut dia sendiri terkadang binatang muncul di mulutnya terkadang kotoran pun keluar dari lisannya jangan marah wal al wal dia suka memaafkan orang lain itu orang yang bertakwa dia tidak pendendam jama. dia tidak menyimpan luka di dalam hatinya dia maafkan karena dia tahu dendam itu duri yang berada di hatinya mana mungkin dia akan simpan dia maafkan orang lain sebagian manusia berpikir kalau engkau memaafkan rendah martabatmu engkau jadi hina Kata Rasulullah Sallallahu Sallam, "Wahai Zadillahu Ardhan biafwil il-Azza. Tidaklah seorang hamba dengan memaafkan, melainkan akan tambah terhormat di sisi Allah Azza Wajalla. Wa Muhaiyyibul Muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Kemudian orang bertakwa itu bukan orang yang bersih dari dosa. Siapa yang bersih dari dosa? Allah mengatakan tuh mereka apabila melakukan dosa besar mereka apabila menggolimin diri mereka sendiri mereka mengingat Allah azza wa jal lalu mereka bertobat Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Mereka, walam Yusiru'ala ma'falu. Mereka tidak terus-terusan berbuat dosa. Fasta'firu'lidzunubihim. Wmiyafirudzunubaillah. Walam Yusiru'ala ma'falu. Walmiyalamun. Mereka adalah orang-orang tatkala berbuat dosa, langsung kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan besok, bukan lusa, bukan nanti kalau aku tua. Tatkala dia berbuat dosa. Dia kembali kepada Allah SWT